Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Nani Channel Di kesempatan kali ini Saya mau berbagi teman-teman semuanya Tentang morning skincare Yang saya lakukan setiap harinya Langsung aja Jangan beranjak ikuti terus Sampai menit terakhir video ini Pertama saya memakai uh, Milk cleanser Nah saya pilih variannya Itu yang sejumper teman-teman Ya, pastikan teman-teman itu pilih sesuai dengan kebutuhan kulit teman-teman Misalkan, ini kan ada varian lainnya itu ada lemon, ada green tea, ada bekuang, ada spirulina Dan nanti untuk di sesi lain akan kita bahas ya Jadi langsung aja pertama saya memakainya milik ini Nah seperti ini Pastikan teman-teman sudah cuci tangan, sudah bersih Kita langsung aja ya Kita ratakan, kemudian seperti ini boleh memakai tangan dua. Pastikan sampai ke leher, itu kita akan bersihkan ya, teman-teman, karena hari ini kita bikin tutorialnya jadi hmm, saya tunjukkan yang biasanya ya jadi pastikan sampai leher itu kita bersihkan kemudian setelah itu Nah, kita akan lanjut pemakaian Saya pakai clean and mask Ini untuk cuci muka Nah, teman-teman bisa langsung menggunakan uh, Toner Ya, tapi Untuk lebih maksimalnya Aku pakai uh, Clean and mask, ini untuk cuci muka Karena ini bisa untuk mempercepat atau aku bisa lebih bersih dalam cuci mukanya jadi aku pakai ini ini clean and mask ini bisa untuk cuci muka juga bisa untuk masker jadi dia, dia tuh ada dua fungsi nah di kecepatan video lain saya akan jelaskan cara pemakaian untuk clean and mask ini saya pilih untuk varian yang untuk kulit berminyak dan uh, jerawat ini jadi saya cuci mukanya pakai ini saya cuci muka dulu ya teman-teman nah untuk teksturnya dia tuh seperti ini kasih lihat dulu ya nah seperti ini ini untuk cuci mukanya cukup ambil sedikit saja kemudian dicampur dengan air dan kita langsung bisa untuk cuci muka seperti biasa seperti kita pakai foam uh, untuk fashion hmm. saya sudah selesai cuci muka ya Da, kita lanjut untuk pemakaian toner Nah, kita selanjutnya akan pakai toner ini. Tonernya pakai yang varian ini juga ya Ambil kapas, kemudian kita akan langsung memakai toner Seperti ini setelah selesai kita akan tunggu sebentar sampai uh, toner ini meresap ke dalam kulit kita. Nah fungsi toner ini untuk menetralkan uh, ini ph di kulit kita ya. Jadi ini setelah pakai ini uh, relax banget. Kemudian uh, pemakaian selanjutnya saya memakai serum dari Viva. gunakan secukupnya jadi kalau dirasa kurang kalian bisa hmm. bisa menambahkannya udah tuh nggak lengket sama sekali dan ini langsung meresap ke kulit udah untuk pemakaian selanjutnya, ini cepet banget meresap, ya. Kemudian lanjut ke day cream ini, seperti ini. Day cream dari Viva, kalian bisa memakai juga sunscreen, ya, teman-teman. Ini aku pakai day cream, dia tuh aromanya segar, kita langsung aja pakai. Ini step yang aku suka banget ini Karena itu efeknya di kulir itu enak banget Kayak di perang tinggi, nah, kan? Nah, ini sangat Cocok di kulit aku udah selesai Nah untuk teman-teman yang setelah skincare ini bisa langsung ke semuanya teman-teman mau bekerja teman-teman bisa langsung ke make up ya bisa pakai uh, foundation langsung atau uh, menggunakan LED makeup sesuai dengan uh, kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, untuk skincare, morning skincare hari ini sampai di sini dulu. Teman-teman uh, bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu uh, make up ya semuanya. Oke, okay, sampai di sini dulu untuk uh, tutorial kita ya. Kita akan berjumpa lagi di uh, video selanjutnya. Pastikan teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya dengan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu dari saya untuk kesempatan kali ini menying skincare dari saya Nani Fauziah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Saya akhiri ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.